Baru-baru nangis Jauh kuning telanjut merah muda dan biru Meletus balon hijau dong sangat kakau Balon ku tinggal empat Ku pegang. Aku ada lima hatu paru-pawarnanya hijau kuning terang biru merah muda dan biru meletus balon hijau terhatiku sangat kacau balonku tinggal